saya Maryam nopo semedi eh putrine ini nazar kula ka patni muharrum ran minni wong di iki nak duwe anak di rungono tenan iki iket meteng cara ning jowo dipitoni ini jowo anak lirone iki anak pertama tok opo kabeh misal anak enem pertama tok tapi sik ditunggu ngono sing betik mereka yang keempat tambang betik mereka mulai meteng, terus gitu, maka ya kesulat itu dari kesundirnya ini ini ini lah mati anak-anaknya, ini lah mati kabe iskola imro'atu imro'na robbi indi fi kamafi batani muharraron fatakobel minni, inna kantas sami ulani keren krosok imro'atu imro'n tuju ini ku, niku meteng Imran, imran. langsung tuh, ya Allah, saya bersumpah, Nazar itu bersumpah, saya bersumpah bahwa anak saya ini saya bebaskan demi jenengan. Oh seorang arah tak orientasi nonton. pun kersaning remati agama ya, nih jenengan. Jika seorang bapak ibu, dia komitmen, aku niat iya, caiji bahagia anakku dari segi materi. Nah kita anak itu kadang-kadang bentuk-bentuk rumah sakun aku nak aku tunggu wow, macam-macam. Tapi poranabis di ini Nazar tulah nih, Mukarraran, Mukarraran itu dibes min syawal gini dunia Ayil Mukarrar, an syawal gini dunia Dibes yang keurusan dunia, setiap hari orang tak Orang ngurusi dunia, orang terus ngerteng-ngerteng lagi Orang dagang dan juga jadi kekuatan Islam yang ngurusi agama wong jabat dan ngelindungi Islam yang ngurusin apapun agama Orang juga ngurusi dunia, barisan Oh, cokong zidin pelang itu nya terus anak ini dibangun oleh ketimulai kandungan niku pun diwakofna inni nazartu laka ma fi batni ha tapi molai nek kandungan dislamet bibir anak iki orientasine ngrumah pagruh engko iki cilik yo modhe delok fahatli miladunka bani wanene iki ismail turplayon ishaq turplayon niku muni alhamdulillah subhanallahi wa allazi ala al-kikari ismaila wa ishaq sampai. Dadi doanane Gusti matur nuwun kula wis tuwa wis dadi anak Ismail Ekhan. Kula jape payo niku telok matur nuwun Gusti kula men siap mati men antan generasi ne kula. Ampun. Karena Ismail BF wis tuwuh lan denapi tapi rumset nangis. Tapi kaya iki njing pen ge mati. Nuwun, sakdirung roba na wa fa'i imrasul minhum yasalu alaihi ayat iku walimhumul kitab wa hikmata wa isqihim nakantal hakim, Gusti Kulo niki nggih mati, anak kula gemati, nggih mati, pun sakniki dungane diperpanjang. Kulo niku kudu duwe griya sing mbah denengan terus sing saket mulang kitab terus. Akhirul ala lafi kecuali min surya di Ibrahim alaihi salam. Mekono dene donga, wakirna aku mau mati. Tu anak tonggo nang mati, tok duduk tok, tok, tok mati terus dungane mbah griya kulo turunan kulo kudu tok mbah denengan kabeh. Ora saged mbah tapi sembloh. Mengaku kalau nu fanatik mulang, mereka ciri utama Rasul ikut mulang. Nanti kita ulama waras atau ulama aja mulang. Mereka nabi berundingannya robbana, gua alfihim, Rasulam, minhim, yaku alihim ayatika. Yaku alihim berarti mulang kan Allah alihim membacakan kepada mereka, kepada mereka berarti mulang. Kalau ngomong kosong, kalau nah, ngalim usia bener keliru, usia itu naraw ngalim gak bobo. Misalnya kumpul wong nggak orang bilang ini duri anus ben gono, naraw nah, ngalim itu mulang. Tapi di luar mulang nak isah usilah, suamen so, kumpul uang ramulang terus apa sih malah bakas merek mobil macam tuh. Ya Tuhan lima ayat tiga terus wahyu alim umum kita akhirnya tenang. Nabi Ibrahim dua anak Nabi Yakob. Nabi Yakob ya siapa ya Ishak ini. Nabi Ibrahim dua anak Nabi Hinta Ishak. Nabi Ishak dua anak Nabi Hinta Yakob. Nabi Yakob dua anak Nabi Hinta Yusuf. Dua anak rotor-rotor lama mesirnya terus gak jadi aku nabi ibrahim dia anak nabi sinten ismail saiku terus tuh sayyid abdul nasir sesuai tuh kan muhammad saw kalau bapak di masalah kan jenat muhammad kata suriah ilayah mintiawan jadi aku porah habaib saya habaib sing suriah songko selanang utamib nabi sing gue tanah habaib akhwal uh patat yang janggalin mulai kata sayyid muhammad habib zain bin smith Tengah Indonesia wanton misalnya Habib anis solo wonten macam-macam. Jadi zuriyah Nabi Ibrahim mulai kelas Nabi sampai akhirnya saudara Rasulullah waktu bagian Nabi akhir zaman wonten boroh habaik yang yang alim ngatas Abdul Al Hadr, singarai ikhli anu yang hadir Said Az Tengah Indonesia aja wanton Habib anis. Karena dia sengkis aja Habib hadirkan keberanian Indonesia hadirkan bin semit kelahiran keberanian Terus orang sing ya soal ayat, terus. Artinya kekhawatirannya Nabi Ibrahim Rano singgah bapang itu terbayarkan maka beliau kuatir pengiran nanti sembah kepentingan di jadi kepingin di dirian pensolalo pengeran. Nah, kita pakai orang kepentingan dia, diorientasi, nasi pentingnya orang ke liop, ke orang semru, rumah leku, berarti materialistik. Kita sesungguhnya ku, kita gurek di taranghat, liah jika mana halaga ampe nati wayah ya, mana hayah ampe niki lho jenengan paling kak jenengan duwe lah sang kotak jenengan apa teng buku ditulis nak pantese ping urip urip lugu tu roh kebenaran peningan mriko dawuh awat teng surat anfal doweku ngene lho ya pantese pantese sing urip ya hayyah an yang sing pantes urip aja kowe misale ra bayi ra tak mati koe ya aja maksude malah ngel nyolong utang-utang anak-anak waris sik lagi mati malah terus aplikasi mati mati susu opan namus ki ya piye wae awak warisan anak gue mati gak ninggal warisan terus kuna ne yusiku muwafii aulaki kumrizza ka roso khabir ul sahya faing kunanisa an fokusna ta ini falagunna zulza Mata rokok ingkar suahi keten falahan bisa jadi nama kok ninggal anak wedok loro tosa menduwur iku warisane dua per tiga Nah anak wedok mesti to falahan nisa untuk separuh tiga kaf lima, sebenarnya kadang mati kok warisa. warisan, hanya saatnya Quran korban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 Coro-kulo ya. nah sampean di loro sing luwi apik nggih gak apa pendapat saya. Tapi kalau ndak ya manut mawon paham gitu terus. Orang lama gini. Gitu. Misale bojo kula mati, kula kan sebojo lanang. Kan walakum min fuma taraka asiwatiku. Dadi putu waris separuh Nak bojo widok nanti anak anak. Bojo kata anak itu terus anake sing bojo lanang ra mesti kan bekasan kadang wong kan rapi rondo Jadi Dadi bojo kadang duwe Nak tujuh muda di anak warisan aku walakum berubah sumat separuh sampai seperempat. Naktujuh itu aku warisannya seperdelapan berseperempat separuh. Nadi isap hitung walakum li sumat taruh kaswati kum. Nah. Artinya hitung itu naku seper enam seper tiga. Artinya takkan banyak. Aku rasa mati deh. Rasanya dari mati. Ini lingin nah, nah Dari awal ibuku itu jatuh seper enam mengaku di anak. Kue mau untuk jatah seperlapan uang seperlapan Seperdelapan, 8 sepernamat ini. Seperna. yang neng saroet lo ibu baju wis ketok akeh. Ibu. Masih wong uang berbes doorapi. Mbok anda menang. Kue yang jatah nabe baju nabe maaf Malam arang bolo tuh janji kerus. digo modal mbok tapi hasilnya bisa Ibu. Kecil, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, apa-apa kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, mau kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kira kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, kecik, Anak-anak itu enggak, ingkarat, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, dua enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, paman enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, tapi enggak, enggak, Tapi enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, tapi alhamdulillah. Pucuk gula itu senang banget nanti, gula naik itu, putu ibu mulai di posisi nengone karena nggerge di kiri ya semua Allah. Sadi kan aku anak, gue sendiri kelas kali. Dia pinter ngele, dia pinter dia kembal Nah, nanti kalau saya kaya pak, nanti bapak juga dapat kata. tadi ke, nanti ke, jadi orang-orang roh duduk, setidaknya orang sangat beri mati Anggap itu gambarannya pengirahan, Ibu, kisaran suci oleh suami, Ibu, jesel, kita rubut sumun Anak-anak itu sama Jadi orang-orang terbiasa sampai diinggir Orang-orang itu harus merupakan nafsu Pekan-santri kenal jenak pondok pondoklah Roto-roto eh. santri yang alami, bayang Bagi-bagi model, jenaknya bapak-bapak Tidak, hasil, ini tinggal besok Kita tidak bisa menakjubkan Nyungono kokonto baroka, kira beli? Iya, tapi itu ikhtiar sih lah, ini kalo perang besar. Masukin korong sama aku terang ngebuwong. Masukin kewo dua pendapat, kiro kiro, gambaran ya, ya, nak gambaran tengok kok. Nah, kalo ana pusing banget, mati ya, kalo kita narano tak sambal nih, Semudahnya kira-kira gambaran itu pangeran iku Jadi dia mengakar hukumnya awang nanti mati. Nah aku alhamdulillah cukup repot mengaku ini Tapi kan nanti itu